Pindah sekali ya, Mas, Ayet, Ayu, ya, Mas itu Saya nama tuh Hormat kita sama guru tuh, ya. nah, kadang-kadang giliran tuh. Uh Paman muridnya 30 orang. Uh -huh. nah, baik dari ini, sudah Muridnya tuh kan? Tapi tiga puluh. Tiga ya? Dia nah, sore, dia bawa air tuh untuk burungnya tuh. Oh, Karena air ada ya, yang... Ya, ya. kan iya, iya, nah, iya, Kadang-kadang hmm. yang mana yang di... Ujung kampung jauh dari Surau, sekarang sekarang separo lagi tinggal itu. sampai Hahaha Sampai Surau, tuh. iya Jangan iya. ya. masalah pak, Karena sekarang ada 2 kilo udah dari, Iya Udah di dingin teh, iya ya. Bukan dingin, udah separo lagi nah. tinggal dulu Tapi bukan di anak, ya, iya, Enggak kalau yang sekarang tuh uh -huh. dibawanya kopi, ya yeah. anak ah, sempat sempet kita minum iya yeah. gak belum minum lagi pak iya yeah, iya yeah, iya yeah, iya yeah. bagilah ya pak sedikit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Pada pagi yang cerah ini uh, Saya bersama Al ustaz Isbar, Alhamdulillah bisa bersama uh, Menemani Para pendengar ataupun penonton Setia Dedi Zeti official Dan pada video kali ini saya akan banyak bertanya tentang ustadz Isbar ini. Beliau adalah seorang ustadz uh, dan sekaligus guru ngaji di Desa Gunung Bungsu, baik di kampung lama ataupun sampai saat sekarang ini. Nah, uh, tujuan dari pembuatan video ini adalah kita akan membahas tentang. Proses mengantar anak mengaji Dahulu dan sekarang eh, Karena tidak lama lagi setelah Biasanya di setelah lebaran eh, Itu para orang tua mengantar anaknya ke musola Ataupun surau-surau yang mereka ingin antar anaknya mengaji Nah begini Sebelum itu marilah kita selalu stay di stasiun Uh, channel dari Official dan jangan lupa subscribe balik bagi yang belum subscribe ya apa kabar pagi ini Ustadz? Alhamdulillah baik ah baik uh, begini Ustadz uh, atau bisa memperkenalkan dulu ke para penonton kita silahkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah kerja kami dan salam Muhammad di hari yang berbahagia ini Bapak berjumpa kembali dengan teman-teman dan kepada kita. Keimanan ya. yang kuat ya. dan kesabaran Iya Rasulullah Kalau lapar ya nah, Dan sabar menghadapi Ujian dari Allah Semoga Ya, baik silakan Ustadz uh, Misbar Umur sekarang berapa Ustadz? Lahir tahun 1968 68 Kalau begitu Umurnya 42 44 ya lebih kurang ya hmm. 54 ya hmm. 54 baik ah kami mendengar maklumlah kami umur masih baru ya uh, Ustadz Misbar ini seorang guru ngaji dari Kampung Lama kira-kira hmm. sudah berapa tahun dahulu pernah hmm. mengajar ngaji di Kampung Lama kali di Kampung Lama mulai dari sama-sama anak murid sama-sama ah. murid ini percaya kalau ini saya sampai sekarang sampai sekarang hmm. umur berapa sehingga ustaz waktu itu sudah bisa mengajar mengaji bismillah 15 lah, atau 14 14 15 hmm. 14 15 tahun hmm. masih umur belias hmm. ya Ayo. ya masih muda sama itu sama Ayo. Belajar kan? Iya, sama-sama hmm. belajar, oke okay. hmm. Nah, kenapa bisa uh, dulu dipercayakan Ustadz untuk mengajar-mengaji? Apakah Ustadz dulu pernah sekolah agama? Oh, kalau masa itu dulu saya mengajar itu belum sekolah agama Oh, belum sekolah agama Oh iya iya, karena uh, rajin aja mungkin hmm. uh, mendampingi guru hmm. Akhirnya dipercayakan untuk? Oh, uh, uh, uh, Seperti itu Baik, uh, ketika sudah mandiri nah tidak, eh, apa namanya, tidak bergabung dengan guru yang lama Nah, saya ingin menggali informasi itu kepada Ustadz Kira-kira eh, seperti ini Ustadz. Dahulu orang tua dari anak-anak ini mengajar, apa, mengantar ngaji anaknya apa? Itu... Selepas hari raya enam. Raya enam. Selepas hari raya enam, uh, mereka sudah mencari. Iya, ini tidak terjebak. Buru itu, iya, iya, iya, anaknya itu kan kadang-kadang uh -huh. cuma dengan rebus apa tuh? Uh, Ubi, iya, iya, iya. Jadi kira-kira bisa digambarkan lah kondisi iya. waktu itu uh, dibawa uh, anaknya tempat buru tuh ya. Iya, iya, kemudian bisa datang, dibawa satu rotan. Rotan. rotan. gunanya itu apa itu rotan? Nah, cerahkan, <laughs> saya serahkan anak saya mengaji kepada guru hmm. uh -huh. Kalau dia bandel? Nah, bandal. Oh, uh -huh. Dengan rotan ini. Ya. Berarti bisa jadi pada masa itu banyak rotan di rumah ya? Ya. <laughs> banyak rotan di rumah. Satu, Waliwuri, satu satu murid rotan. Rotan. Satu, satu rotan. Satu murid satu rotan. Luar biasa. Sampai-sampai hmm. yeah ini udah merah iya betul tetapi bisa kita lakukan sama guru oh oh nah, sama orang tua, sama orang tua. Ya, dan pun orang tua waktu itu enggak ada masalah ah, ada uh, uh, uh. kalau kita lakukan ini sakit karena Eh kata sama uh, Ustadz, uh, ya sama guru uh -huh. karena salah kamu oh artinya uh. adalah orang tua tidak menanggapi dari ah, pasti disalahkan anaknya ayam oh seperti itu dan, ya, heeh. Uh -uh nah waktu itu kalau macam mana pun buru uh -uh. atau marak pada kita uh -uh. atau dipukul populnya ya. nggak bisa kita mengadu tuh oh enggak bisa kita mengadu ya dan kira-kira uh, sedikit bergambar lah dengan keadaan sekarang kan masih ngaji ngaji juga ya kira-kira ya. tingkat kenakalan anak-anak di masa dahulu dengan sekarang apakah sama atau bagaimana nah, kalau masalah kena memang sekarang enggak luar biasa tuh so. supaya... melebihi nah, dari lalu zaman di kampung lama kita memang takut oh, oh. tapi bukan takut-takut aja kan iya, segan nah, segan supaya eee eh, uh... mutu rapat iya, dapat baik-baik supaya kita dapat membaca Al-Quran itu untuk bulan puasa, oh. Armadar ah. oh, itu targetnya ah. ya. oh, seperti itu ya hmm. oke, okay, baik Eh, dahulu kita mengajar ngaji anak itu di rumah apa di musholah atau surau? Nah, kalau zaman dulu nggak ada yang di rumah. Satu nggak ada yang di rumah, satu pun. Satu, pun. satu pun nggak ada yang di rumah. Jadi, eh, kita mengajarnya di surau. surau. Walaupun bagaimana jauhnya, kita surau itu oh, rumah kita, walaupun um, diuntung kampung. Iya. Surau di kepala kampung Pamaleng. Iya, iya, iya, iya. Di surau sekalipun jauh dari rumah murid tersebut tetap ya. uh, ngajinya di surau, surau. hanya nah, satu aja tuh surau satu kampung hanya satu surau nah, iya satu surau gurunya satu aja tuh satu guru banyak murid hmm. luar biasa ya dahulu hanya satu, satu guru banyak murid tapi aman seperti contohnya di Kampung Kampung Panjang, Kampung Panjang sama kan sama Itu satu kampung kan hanya satu orang guru uh, aman, nggak ada yang... kok ada guru yang lain Oh, oh seperti itu hmm. ya. Nah, ngajar-ngaji dulu itu siang atau malam? Malam Malam? Mulai kita berangkat kalau rambut dulu tentu di kampung lama berangkat mulai kami jam 4 jam 4, jam 4 sore? sudah berangkat tuh oh, oh jam 4 sore ah, jampe ke, ke surau tuh sapu sampah-sampah di, di dalam iya di luaran bersihkan sampai pekarangan. itu yang pastikan siapa? guru atau murid? ini murid murid, murid. luar biasa ya nah. luar biasa berarti itu iya, uh? Jam lima, uh -huh. nah, pergi ke rumah guru tuh, rumah uh -huh. tangga lampu strong lampu strong ah. bahasa sekarang ah. Petronas ya, ah, iya. lampu strong iya, iya, iya, iya, iya, iya, betul, betul sekali, betul, betul, iya, betul sekali, nah, eh, berangkat jam 4 sampai di di musola ataupun tempat ngaji jam 5 seperti itu, iya, iya bersihkan uh, tempat mengaji baik di dalam atau ke luar. ke luar setelah itu pergi ke rumah gurunya bantu ngidupkan lampu serongken itu dibawa ke ke ini surau, ke surau seperti itu ya uh, apakah waktu itu diantar sama orang tua anak itu atau memang anak itu sendiri uh, pergi ngajinya? ya Sendiri? Sendiri. Hmm. beda beda kali dengan sekarang ya hmm. diantar pakai naik Honda hmm. ya <laughs> Kita <nyarkin> bapak <laughs> Nah, nah bapak. saya nggak habis pikir jarak Musola, ataupun surau itu da, ke, dari rumah-rumah murid jauh itu malam pulangnya itu apa itu saya kalau zaman dulu memang jauh perbedaan dengan zaman sekarang tuh ya hmm. kalau zaman di kampung lama itu Pergi jam 4 beresikan masalah dalam luarnya tentu kalau maghrib, maghrib berjemaah A, sama guru betul, betul, betul. langsung kita mengaji mengaji sampai jam 9 jam 9 luar okay, biasa berapa jam itu waktu anak-anak habis ya dari hmm. jam 4 saja sampai jam 9 itu ada 5 jam hmm. 5 jam waktu anak habis untuk menuntut ilmu ngaji Waduh jauh sekali beda dengan sekarang. Tidak ada yang ribut. Tidak <laughs> ada yang ribut lagi. iya. nah itu pulangnya pakai apa? Pakai sului. Seperti itu ya? apa? Apa istilahnya? Istilah dulu? Sekarang sekarang sampai di apa rumah guru? Karena itu? waktu itu nggak masuk istri kan ya? belum ada kan. Ya? Nah, nah. nah. <laughs> Jadi anak-anak itu -anak pulang ke rumah malam itu kita padahal. Karena ya? pakai sebuah apa dong? Uh, dari daun kelapa. Dong. Daun kelapa. Jadi udah dibawa dari rumah nah. uh, ini pulang hmm. baru dihidupkan. Wah, luar biasa! Kelapa kering, iya, iya, iya, Indah sekali ya. Masa itu, saya di kampung nama tuh Hormat kita sama guru tuh, Iya. kadang-kadang nah, giliran tuh, eh, -huh. mulutnya muridnya tiga puluh orang. Heeh, uh -huh. nah, baik dari ini, sudah undinya itu kan, tapi tiga puluh, tiga puluh ya. Ya, nah, sore dia bawa air itu untuk gurunya tuh. Oh, ini loh. Ya. Iya, iya, iya. Kan B kan diam. Ya. Ah. Kadang-kadang yang mana yang di ujung kampung jauh dari soro, kadang-kadang separo lagi tinggal. Sampai ke soro tuh. Iya. Coba ya. masalah selai. Ya. Kadang-kadang ada 2 kilo daun dari. Iya. Sampai udah di teh, ya. ya. Bukan dingin udah separuh lagi Capa tuh. Tapi bukan di menok anak ya. ya enggak. Kalau yang lain, tuh dibawanya papi, anak yeah. ah, sempat kita minum. Iya, yeah. dia ah, minum lagi Pak. Iya, iya, iya, iya, iya, pak, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, program iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, Apakah kategori umur gitu ya maksudnya ya, ya. umpamanya umur anak ini uh, 5 tahun ini harus sudah bisa baca ini gitu. Apa aja pak? Kalau zaman sekarang terlihat kan? Tidak nah, zaman dulu, zaman dulu. Tantun, zaman dulu lah. Nah, nah, zaman, dulu, zaman dulu memang yang pertama sekali kunci itu yaitu kita tekuk tekuk. Nah, ya. ya. Tak ada patuh kepada guru Patuh kepada nah, guru. Ya, ya. guru Lancar kaji itu kan Iya nah, orang kaji itu Lelah ya, orang, -orang benar -benar dikit, eh, yang dikit Kita ajar yang dibawa tuh, Oh nah, iya sudah kan, diajarkan ah. lagi Generasinya gitu ya hmm. Jadi pamannya saya nih Ibaratnya murid yang paling pintar nah, ya. nah jadi diminta ajarkan ke adik-adik. Ah, -adik. nah, seperti Pokoknya yang udah tamila terbitnya kan. Iya. O, ajar adik-adiknya yang belum menaik. Oh, seperti itu ya. Belum sekarang jangan kan untuk mengajar <tih> di bawah. Iya. Sembarangan. Mau. Iya terus terus kali. Hahaha. Tampung kira-kira. Hahaha. Nah, kira-kira uh, banyak murid dahulu dengan sekarang seperti apa? Banyak dahulu? Dapat atau bagaimana? Kalau Hello dahulu kena bersatu-satu oh. suruh aja kan oh iya maka iya. gitu Mama, iya, satu kali, eh setahun ngajar itu berapa biasa muridnya? kadang-kadang lima, ada lima puluh lima puluh orang lima puluh orang? Hmm. luar biasa lima puluh orang iya kalau sekarang itu udah dua kelas berarti ya nah, kalau sekolah ya dua nah, kelas. itu. tapi aman nah. ya. Aman. Aman. Ada bantuan perantau enggak maksudnya itu sudah udah pandai tadi duit kan ya. Karena itu ada bantuan untuk guru. Oh, oh. guru tinggal guru aja lagi. Betul oh. kan? Iya iya iya. Iya itu. Iya iya iya. iya, ada-ada iya, kan. Iya iya betul betul. Terus sekali. terus apa lagi kira-kira? Em gini. Uh, ada istilah, serak rukun apa istilah Ngajar. Nah, ini nah, ah, kapan waktu itu? Itu hari-hari apa? Kamis kan? tuh malam, Kamis, Kamis malam ya? Kamis malam. Nah, jadi seperti apa gambarannya pada masa itu? Ya, Ya, satu, apa satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, ya suci. satu, itu uh, satu, Caca nah kan, ya, ya, tiba sekali sholat mayat mungkin ya, sholat ya, ya. mujahadzah ya? ya, nah, eh, itu setahun belajar itu mereka dapat semua, ya, insya Allah, kalau yang, ya, yang tekun enggak, yang lebih, nah. yang enggak bandel ya, ya hmm. dapat mereka ya, hmm. tapi kalau hmm. yang dudukin orangnya termasuk, gak bodoh-bodoh, ada dikit kan, tapi ya. kena tekun, ya. kepada guru. bisa, buku. insya Allah, iya, seperti itu, itu aja tuh. Oke, okay. nah hmm, sekarang gini, uh, ada istiadat dulu lah ke guru gitu, bisa digambarkan gak? Misalkan penting saya dengan uh, dahulu di akhir tahun itu muridnya mengabdikan diri ataupun membantu proses ekonomi guru, artinya misalkan masa itu buka kebun atau lahan, itu muridnya kabarnya ikut membantu gotong royong pasal kerja apa ya? iya ee uh. kita juga berbicara kan uh -uh. Nah, ini, sekarang kan karena ada kerja kan kita di dikasih wap uh, ya, hmm. ya ya ya iya lalu itu kan ee uh kenyakan -uh. ladang padi iya ladang lada padi lada, gue juga lakon jeruk o o o yang rutinnya tuh saya bisa tahu tuh sama ke ladang padi iya kemanin ee Nah, dua ada juga tuh, <tuh> kadang-kadang se sebulan sekali tuh, terolong, pemanggung itu murid aja tuh. Murid ya, iya. Itu kepada pajak kerja kerja. Kadang ngambil dari itu. Iya, iya, iya. Artinya, murid-murid masa itu sangat memuliakan gurunya. Ah, ya Membantu hmm. uh, kegiatan gurunya, seperti itu ya. Luar hmm. biasa. Eh, rasanya, uh, Kegiatan inilah yang mungkin pada saat ini yang kurang, ya. Ustaz ya, e, entah di salahnya. Kami yakin dan percaya, pasti orang-orang sekarang ini juga ingin seperti yang lama, seperti dahulu, betul ya. E, dan kita mungkin berharap tradisi yang seperti ini memuliakan seorang guru, salah satunya adalah membantu meringankan pekerjaan guru. Sekali setahun itu pergi gotong royong, hmm. apa yang eh, kehendak gurulah lah mereka bisa membantu seperti itu ya. Nah, bisa gak ustadz gambarkan, dari mulai mungkin anak murid membantu gurunya, apakah dulu juga orang tua muridnya itu juga seperti itu? Ya, kalau yang sekali setahun itu memang wali murid, oh wali murid yang oh wali murid yang wali sekali setahun wala, itu ya, ngebas, yang ngebas ya ya ya ya, uh -huh, itu. Uh, murid tuh Berarti kalau banyak muridnya Mas itu Luas juga ada satu bahasanya mm. ya Iya mm. <laughs> yeah. Oke, okay. bagus juga Pada tuh Padahal kalau bikin rumah tuh Menurutkan mm. batu yang sebesar tuh Jadi yeah. dapat, ah tuh, kami itu kami tuh ya. Murid-murid masuk mm. ke sungai, bawa batu Nah, kalau ini ke rumah tinggi kan besar, Nah, yeah, yeah. indah Setelah sekali ya Besok, <coughs> baru <balung> yang <coughs> ke tempat rumah itu Iya, iya, iya, iya. <coughs> oke okay. uh, terus bisa digambarkan pula di akhir tahun seperti apa suasana masa itu kalau di akhir tahun itu pertama hatam quran ah. hatam quran ya betul hatam quran ya. hatam quran ya, ya. luar biasa ramai itu oh oh iya karena ini. mungkin banyak murid tadi ya nah, pertama kan kita gantor oleh itu adekan masih bila di kan betul betul sekali hmm. ramai ramai ramai ramai, -ramai. itu kan murid eee uh, murid tuh. Bukan ibu-ibunya saja, bapak-bapaknya juga ikut. Bapa, bapa lagi kalau sekarang saya kampung tuh. Iya iya iya. Kalau sekarang enggak juga ya. Meroyong, dibilang temen. Terima kasih Ketua RK dulu, Ketua RK. Ketua RK gitu awalnya. Ikut keluarga, ya. Nah itu ada semuanya, berita, walaupun berita anaknya tidak ada ngaji di situ, ya. ikut bantu gotor. Iya enggak. Menusaja, kok tuh aten ngaji kan? Walaupun ada anaknya, yang ngaji tuh dia bawa jambawur, iya nah. oh biasa. Iya, memang ditunggu-tunggu mas Aida nah, ya. Anak anaknya ada itu dia bawa nasi, bawa kue, nggak itu jatuh. Heeh. eh, pernah anaknya nggak ada, iya, iya, iya, iya. Hmm. iya. Hmm, gitu ya, indah sekali. Oh ya, saya lupa nanya tadi di apa diproses proses belajar. Ada istilah uang minyak. <laughs> uang minyak itu untuk apa waktu itu? Apakah memang lampu atau uang ininya ya? Apa istilahnya itu maksudnya ini ya sama lagi, dan sekarang tuh kalau Sekarang tuh kan oh, Sekarang tuh minyak kan Oh iya Kalau dulu kan Laku tronking tuh kan Oh iya, pakai tanah. minyak kan Oh itu maksud uang minyak ya? Hehehe <laughs> Kadang-kadang ya. minggu gak cukup aku gajian yang besar tuh Oh iya oh. iya iya iya Jadi masa itu Bentuk terima kasih orang tua seumur itu seperti apa ya? Ada uang atau apa dong? Ya, kalau jam di di kampung nama itu kadang-kadang sudah tangenin padi tu diadang tuh tuan iya. nah, gula untuk uang. namanya? Oh, diperuntukan seluruhnya padi dulu ya. Di peruntukan? Iya, iya enak juga Jadi, ya. Enggak apa tuh? Itu. Uh, iya, iya iya. Jadi bukan berbentuk uang. Ya. Bentuk ini hasil panen ya. ya. Bukan sekali hmm. ya. Oke, lalu ke hutan Quran tadi. Kalau misalnya Al-Quran tadi memang uh, ramai tama, sedikit perongane ramai. Hmm. Nah, kan itu memang penuh, penuh di, ya? di luar, penuh di luar di dalam ya. Kadang-kadang dengan desa tuh gabung tuh. Gabung. Nah, juga dengan Oh, panjang. Enggak jauh ya. Enggak jauh Jakarta. Uh, kan. uh, iya, iya. Tempat kemarahan ya. Iya, iya, iya. Oh, jauh ya? Enggak jauh. Nah, di uh, bisa gambarkan enggak uh, kegiatan apa saja mulai dari pagi sampai malamnya uh, di acara tempur Ali itu? Yang perlu tahu itu toyel ya. Nah, Taroyong. Heeh, uh, uh, cari apa gitu ya? Dari Paton Pinang ada waktu? Oh, ada ya? Oh, ada ya? Uh, ada, ya? <laughs> eh ya sama semua sekarang ya batang nah, pinang nah, atau nah, nah, apa lagi? ya aku. uh mm -hmm. so, kurau kan? iya. sekarang lebih meriahnya tuh kalau di kampung panjang tuh kan dekat sungai, teri kampar. iya. ah dibikin pula pacu sampan tuh. oh, oh selain Batam pinang juga ada ah, pacu sampan. set ah, pacu sampan ya? jam lima. Lanjut bajut kan? Ah, ini. banyak terpinang memang luar biasa acara masa itu ya. Nah kemudian uh, malam untuk ngaji penampilan anak-anak gitu -anak ya oh, itu, ramai ramai. Sampai jam berapa biasa acara masa itu kadang-kadang jam sebelas jam sebelas. Hmm. Kalau waktu di kampung nama tuh yang atang kayu itu hanya sembilan belas orang. Kenapa? Kalau yang sudah tuh nggak di apa-apa tuh udah yang memang betul-betul ada tadi. Oh, jadi walaupun muridnya tuh 40 atau 50 orang. Oh, seperti itu. Hmm. Beda sekarang ya? ya. Kalau dahulu misalkan di awal tahunnya masuk 50, puluh, nggak semuanya yang ikut atap. Enggak, Oh. Hanya itu. Nah, sembilan kan? Ya. Dari nah, waktu Tuhan Iya betul Dari nah, ada Tuhan itu Iya iya iya iya iya Ayah yang berikut ya. itu udah ga diajar lagi Iya betul Bagi apa-apa kan? Iya betul bapa, bapa. Jadi ya, yang ga kebagian masa itu Tau apa apa tuh oh. Kau besok A Diganti lagi, digilir lagi Iya oh, Seperti itu ya Kan dia mau dia pulang supaya oh, ya, ya, A iya iya Kau besok A itulah Iya iya iya Lalu berarti keinginan murid itu sangat kuat Untuk mengaji itu ya Wah luar biasa masalah kalau nyanyi itu supaya kami giat, supaya pandai cepat, mm -hmm. supaya di global ngaji di Surau. Oh iya, tadarus ya, tadarus. Ya, tada oh oh. iya, mak makin cepat pandai. Iya, makin cepat kalau itu cara motivasi nah, anak ya enggak. supaya bisa ngaji di musuh, musuh hmm. ya. Oke, okay. eh, uh, kira-kira, eh, uh, apa bisa? Harapan disampaikan melalui penonton Deddy Zayang ini dari guru gaji. Ya, kalau saya berharap, berdasarkan <SILENCIO> awal ini, untuk tahun mengenai pendatang tadi, kan, <SILENCIO> ya, supaya murid, eh gue guru dengan wali murid, <SILENCIO> ya, ya, kerjasama, betul sekali. Nah, kerjasama. sementara untuk diantar ke waktu acara majalah ini, lemparan guru. Jadi intinya udah sering sekali kan kita mau anak-anak atau -anak ditanyakan sama guru Betul, itu, iya. iya, iya. Mana anak saya? Iya, iya iya, artinya bukan dua kali ngantar ya? Iya. Ngantar pertama ngantar ngaji di awal tahun, yang kedua ngantar uh, Al-Quran ya? Jangan iya. <laughs> seperti itu ya. Uh, cari untuk biaya atom. Iya, iya iya iya, itu harapan saya kan. Harapan sebagai guru yang baik baik. Stress nah, apa lagi kira-kira? Ya, kalau anak-anak, anak, dulu, kena, kena. istilahnya ada yang mengadu, nggak, eh, ini orang tua, kenapa di toko ataupun di apa, anak saya sekarang? Bagaimana? Enggak, ya, insya Allah enggak nah, ada ya, enggak ada. Kita, seperti kita itu. kita udah, kita udah takut, pula -pula. <laughs> ya. Kena apa? Hamba, ya. <laughs> jangan keluar dari suruh, ah, suruh. <laughs> bukan enggak marah. Kan dia ya, iya, iya, nah, lupa, kena marah, iya. Kena enggak? Kenapa enggak? Enggak, enggak. Kenapa enggak? Enggak, Sekarang enggak? nggak ada ngajar, itu ngajar, ngajar, ngajar, ngajar, ngajar, ngajar, ngajar, <laughs> ya ya oke, apa lagi, apa lagi, lagi lanjut ngajar, <laughs> apa lagi harapannya selain yang tadi, ngajar, ngajar, ngajar, ngajar, bilang tadi kan eh uh, uh, ngajar, uh, ngajar, ke ngajar, uh, ya ngajar, ngajar, ngajar, ngajar, ngajar, ngajar, ngajar, ngajar, ngajar, ngajar, ngajar, ngajar, ngajar, ngajar, ngajar, ngajar, tapi di rumah ini ditanya. Ditanya bapak. lagi. ya, ya, ya, supaya bapak ini rumah guru hajatan semayam. Heeh. Masak rukun. Iya, rukun. Ya kan, baik ya kan. Baiknya sama kan? Ya sama yang baik. Oke, okay. cukup. Alhamdulillah luar biasa sekali untuk para penonton yang stay di. Jadi secara spesial ternyata mengantar mengaji anak dahulu itu sangat indah. Ya. Yeah. Eh, nikmat sekali dan mungkin ilmunya berkah Karena memang murid itu eh, sangat menghargai gurunya Nah mudah-mudahan dengan kita menggali eh, zaman dahulu ini bisa kita terapkan di zaman sekarang Dan semoga anak-anak kita mampu dan cepat mendapat apa yang ingin disampaikan oleh Ustadznya kepada anak murid Mungkin sekian terima kasih eh, yang telah eh, menonton pada kali ini dan terima kasih waktunya Ustadz Semoga uh, apa yang kita berikan ini bernilai pahala di sisi Allah SWT. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.